Oh Yun Hee adik kandung Jo Dante. Rumor tentang Jo Dante yang memiliki adik kandung mulai tersebar setelah SBS merekrut dua anak kecil yang diduga akan memerankan tokoh Jo Dante kecil dan adik Jo Dante saat kecil. Seperti yang kita ketahui, pada season 3 ini akhirnya dijelaskan bagaimana asal usul dari Jo Dante. Kita juga mengetahui jika Jo Dante memiliki trauma masa kecil karena kebakaran yang menewaskan orang tua dan adiknya. Namun adik Joe Dante sepertinya masih hidup dan selamat dari kebakaran itu tapi Joe Dante tidak mengetahuinya. Sepertinya hal ini akan terungkap pada season 3 ini. Banyak rumor yang beredar tentang siapakah adik kandung Joe Dante sebenarnya. Menurut Mimin ada empat orang yang bisa saja menjadi adik dari Joe Dante karena keempat orang tersebut masih belum diketahui asal-usulnya secara jelas. Terlebih salah satu karakter yang masih banyak menyimpan misteri. 1. Kang Mari Kang Mari memiliki kemungkinan adalah adik kandung Jo dan T karena selama ini kita tidak mengetahui dari mana asal Kang Mari sebenarnya. Dan bahkan kita dibuat terkejut pada season 2 karena ternyata Kang Mari bekerja di sauna. Jadi kemungkinan Kang Mari adalah adik kandung Jo dan T, namun kemungkinannya hanya 40%. 2. Sang Ah Sang Ah salah satu karakter yang licik dan sangat cerdas namun cenderung konyol dan dibuat seolah-olah terlihat bodoh. Dengan kelicikan dia yang seperti itu ada kemungkinan jika sebenarnya Sang A adalah adik kandung Jo Dante. Terlebih asal-usul Sang A juga belum diketahui secara pasti. Selain itu Jo Dante juga selalu menjaga Ki Ujin meskipun dia tahu jika Ki Ujin hanya mencari keuntungan saja dari Jo Dante. 3. Jin Bun Hong Nona Jin atau Jin Bunhong memiliki kemungkinan adalah adik kandung Jo Dan;te karena asal-usul Nona Jin juga belum jelas selain dia adalah mantan pembantu Logan Lee yang dibawa dari Amerika untuk menjadi guru les engbyul anak Chon Jin. Jadi ada kemungkinan Jin Bunhong adalah adik kandung Jo Dan;te 4. Oh Hyun Hee Oh Hyun Hee adalah salah satu yang banyak dicurigai adalah adik kandung Jo Dan;te Hal ini karena latar belakang Oh Hyun Hee yang sama sekali tidak diceritakan dibandingkan dengan Kang Mari sang ada ah Nona Jin karakter Oh Yoon Hee memiliki 80% kemungkinan adalah adik kandung Jo Dan;te hal ini karena masa lalu Oh Yoon Hee sama sekali tidak diceritakan selain ibu mertuanya yang sempat muncul di season 1 selebihnya sama sekali tidak ada bahkan kita tidak pernah mendengar terkait orang tua Oh Yoon Hee. Hal ini menimbulkan kecurigaan yang besar karena selama ini karakter Oh Yun Hee hanya difokuskan untuk membantu Sim Suryon untuk mengalahkan Jo dan Tae. Jika memang salah satu dari keempat orang tersebut adalah adik kandung Jo dan Tae, pasti akan menjadi plot twist yang sangat luar biasa. Terlebih jika adik kandung Jo dan Tae adalah Oh Yun Hee pasti akan menjadi plot twist yang luar biasa dan mengejutkan banyak pihak karena selama ini mereka bertarung untuk menjatuhkan satu sama lain.